Buah sirsak selain memiliki rasa yang lezat, ternyata daun dari buah ini banyak manfaatnya. Berikut ini beberapa faedah daun sirsak untuk kesehatan. Sirsak salah satu buah yang banyak digemari lantaran rasanya yang asam manis. Biasanya buah ini dimakan langsung atau diolah menjadi jus dan makanan lain. Buah ini memiliki kandungan nutrisi, vitamin, dan air yang baik untuk kesehatan. Bukan hanya daging buahnya yang kaya manfaat, Daunnya juga banyak digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Manfaat daun sirsak untuk kesehatan. Manfaat daun sirsak sangat banyak. Bahkan seringkali daun dari tanaman sirsak menjadi obat herbal dengan perpaduan bahan alami lainnya. Dikutip dari laman ersut.bulukumbakap.go.id dan sehat.com. Beberapa manfaat dari sirsak diantaranya sebagai berikut ini. 1. Mengobati penyakit kanker. Daun sirsak memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Kandungan acetogenin di dalam daun sirsak ternyata memiliki sifat anti-kanker yang kuat. Bahkan diketahui cara kerja dari daun sirsak ini hampir sama dengan pengobatan kemoterapi yang menghambat pembelahan DNA sel kanker. Jika pembelahan sel dihambat, penyakit kanker bisa dicegah bahkan bisa disembuhkan. Untuk mengkonsumsinya, Anda bisa merebus ke dalam air kemudian minum setiap hari. Dua. Menurunkan kadar kolesterol. Manfaat rebusan daun sirsak selanjutnya yakni bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Antioksidan di daun sirsak bisa mengkontrol kolesterol jahat. Selain menurunkan kadar kolesterol, daun sirsak bisa mencegah kolesterol. Anda bisa minum air rebusan daun sirsak setiap hari untuk menjaga kadar kolesterol agar tetap normal. 3. Obat sariawan. Jika Anda mengalami sariawan, daun sirsak juga bisa digunakan untuk obat. Cara mengobatinya cukup mudah tumbuk daun sirsak kemudian rebus, lalu minum air rebusannya. 3. Obat sariawan Jika Anda mengalami sariawan, daun sirsak juga bisa digunakan untuk obat. Cara mengobatinya cukup mudah tumbuk daun sirsak kemudian rebus, lalu minum air rebusannya. 4. Obat asam urat Asam urat merupakan penyakit yang sering dirasakan banyak orang. Penyakit ini muncul karena kandungan asam urat yang tinggi. Biasanya ditandai dengan rasa sakit pada sendi. Untuk mengobati asam urat menggunakan bahan alami, Anda bisa merebus daun sirsak lalu minum air rebusan tersebut. 5. Menurunkan risiko hipertensi Tekanan darah tinggi atau yang sering disebut hipertensi merupakan suatu kondisi ketika kadar darah di dalam tubuh meningkat. Kondisi ini bisa saja menyebabkan penyakit pada jantung. Daun sirsak memiliki kemampuan untuk melancarkan peredaran karena memiliki antioksidan yang bisa melenturkan pembuluh darah. 6. Mengatasi anemia Daun sirsak memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Senyawa baik inilah yang bisa meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh, sehingga risiko anemia bisa diminimalisir. 7. Mengatasi insomnia Insomnia atau sulit tidur menjadi masalah kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Cara mengatasinya bisa dengan konsumsi bahan alami, seperti rutin mengkonsumsi daun sirsak. Kandungan triptofan di dalam daun sirsak bisa memberikan efek rasa mengantuk yang akan membuat Anda bisa lebih cepat tertidur. Dengan demikian insomnia bisa teratasi. 8. Meningkatkan imun tubuh Kandungan antioksidan seperti asam linoleat, anokatalin, anohexocin, dan anomurin di dalam daun sirsak ternyata berfungsi untuk melawan berbagai penyakit. Selain itu. Senyawa baik lainnya juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imun yang kuat, Anda bisa terhindar dari penyakit. 9. Menyembuhkan infeksi Manfaat daun sirsak untuk kesehatan lainnya yakni bisa menyembuhkan infeksi karena daun ini memiliki kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin yang berperan sebagai antibakteri. Senyawa aktif tersebut juga bisa melindungi paru-paru dari infeksi virus. 10. Menurunkan kadar gula darah Kadar gula di dalam darah bisa menyebabkan penyakit diabetes. Penyakit ini banyak diderita orang tanpa mengenal usia. Untuk mencegah penyakit diabetes maka kadar gula di dalam darah harus dikontrol. Bagi penyintas diabetes, untuk mengatasi penyakit ini agar tidak semakin parah perlu usaha untuk menurunkan gula darah. Manfaat daun sirsak dipercaya bisa mengurangi dan mengkontrol gula di dalam darah. Namun daun sirsak bukanlah satu-satunya obat. Menjaga pola hidup sehat juga harus dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah. Dan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi obat dari dokter, sangat dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat herbal dari daun sirsak ini. Selanjutnya adalah manfaat daun sirsak untuk wanita. Khusus untuk perempuan, daun sirsak ini ternyata memiliki beberapa manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan. Adapun manfaat daun sirsak untuk wanita sebagai berikut. 1. Mengobati kista pada ovarium. Manfaat pertama dari daun sirsak untuk wanita yaitu mengobati kista pada ovarium. Kista merupakan tumor jinak yang harus ditangani. Apabila tidak segera mendapatkan perawatan, tumor ini bisa berubah menjadi kanker. Daun sirsak dipercaya bisa mengatasi tumor jinak. Untuk menggunakannya, alangkah baiknya berkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan penyakit berbahaya ini. 2. Baik untuk kesuburan, daun sirsak juga dipercaya bisa meningkatkan kesuburan wanita Sebab daun herbal ini memiliki kemampuan untuk memperkuat rahim Namun manfaat daun sirsak ini butuh penelitian lebih lanjut Sehingga jika Anda ingin konsumsi obat herbal ini sebagai peningkat kesuburan Anda harus konsultasikan terlebih dahulu Dengan dokter kandungan agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan efek samping berbahaya 3. Menurunkan berat badan Perempuan biasanya selalu mendambakan memiliki berat badan yang ideal. Bahkan banyak sekali wanita yang melakukan berbagai perawatan untuk mendapatkan berat badan ideal, mulai dari olahraga hingga mengatur pola konsumsi makanan. Daun sirsak dipercaya bisa menurunkan berat badan karena melancarkan pencernaan. Daun sirsak ini bisa melancarkan pembuangan air besar sehingga berat badan lebih mudah terkontrol. Selanjutnya adalah manfaat rebusan daun sirsak untuk kecantikan. 1. Mengatasi masalah jerawat Manfaat daun sirsak ternyata tidak hanya untuk kesehatan, namun juga bermanfaat untuk kecantikan. Dikutip dari laman klikdokter.com, daun sirsak dipercaya bisa mengatasi masalah jerawat. Kandungan baik di daun sirsak yang membuat bahan alami ini bisa mengatasi jerawat. Adapun kandungan baik tersebut antara lain a. Antioksidan. Senyawa alami ini memiliki kemampuan untuk mengatasi peradangan dan membunuh bakteri. Jerawat bisa saja disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Selain itu, Jerawat juga bisa menyebabkan peradangan. Selain itu, antioksidan juga bisa mengurangi produksi minyak berlebih di wajah. Produksi minyak berlebihan inilah yang bisa memicu jerawat tumbuh di wajah. B. Sifat antibakteri. Penelitian yang pernah dilakukan di Brazil pada tahun 2010 diketahui daun sirsak memiliki antibakteri. Sifat inilah yang ternyata bisa menekan pertumbuhan bakteri Staphylococcus yang bisa memicu jerawat. C. Sifat anti radang. Pada Journal of Medicinal Food, 2014, menjelaskan bahwa manfaat daun sirsak bisa meredakan peradangan. Jerawat ini bisa menyebabkan adanya peradangan pada kulit yang ditandai dengan warna kemerahan. Ekstrak daun sirsak dipercaya bisa mengatasi masalah tersebut, namun yang sering menjadi pertanyaan, apakah daun sirsak aman untuk mengobati masalah jerawat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu penelitian lebih lanjut. Sebab ternyata daun sirsak ini bisa memberikan efek samping seperti alergi dan iritasi pada kulit. Sehingga penggunaan daun sirsak untuk mengobati jerawat harus dilakukan dengan hati-hati. Apabila jerawat bertambah parah setelah penggunaan bahan alami ini, alangkah baiknya untuk menghentikan penggunaan dan segeralah berobat ke dokter kulit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. 2. Menunda penuaan dini Sementara itu pada laman sehat.com dijelaskan bahwa daun sirsak bisa mencegah penuaan dini. Hal ini dikarenakan adanya kandungan vitamin C dan asam askorbat yang baik untuk mencegah radikal bebas penyebab penuaan. Vitamin C berperan penting dalam mengatasi keriput, garis halus, serta perubahan warna yang menjadi ciri penuaan dini. Biasanya daun sirsak dimanfaatkan dalam bentuk pasta. 3. Mengatasi masalah pada rambut Masalah pada rambut seperti ketombe, rambut rontok, rambut bercabang, dan berbagai masalah lainnya juga dipercaya bisa diatasi dengan menggunakan daun sirsak. Pasta daun sirsak dan teh daun sirsak memiliki manfaat untuk mengatasi masalah ini. Lalu apa manfaat minum jus sirsak? Jus sirsak mengandung zat antioksidan, seperti tanin, saponin, fitosterol, flavonoid, dan antraquinon yang dapat menangkal radikal bebas sehingga sel-sel di tubuh Anda tetap sehat. Apa manfaat sirsak untuk pria? Jus sirsak sangat cocok bagi kaum pria yang bekerja di bawah tekanan. Karena tekanan pekerjaan mengakibatkan sakit kepala atau migren. Untuk mencegahnya, konsumsi jus sirsak sebelum bekerja. Sirsak mengandung senyawa riboflavin yang dipercaya dapat mencegah migren. Apakah buah sirsak bagus untuk asam lambung? Mengobati mah. Sirsak memiliki kandungan anti karena adanya senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan triterpene. Ini bisa membantu mengurangi lesi ulceratif atau tukak lambung pada perut dan meningkatkan fungsinya. Apakah buah sirsak baik untuk sperma? Konsumsi buah sirsak dapat memperbaiki kualitas sperma secara keseluruhan.